Ya kira, screen sotan, kumpulan-kumpulan, uh, sing tak screenshot uh, para netizen warganet, sing menghujat, sing pro kontra karo, uh, sam dadang arema, sing kontroversial, sing blunder, uh, permasalahan, statement ni, nang andi peci, di acara Naz Nazwa Nasibasih happy. Gitu lucu-lucu. Lucu-lucu, <laughs> guys. Kita screenshot ini di berbagai media, di berbagai apa? Di berbagai sosial media, di Facebook, di snack video, di Instagram, Twitter, TikTok, YouTube barang gitu nah, YouTube tak kuasa yo. <laughs> ya aku yang dilok komen -komen ini yo di komen-komen nih yo ngakak ngakak yo sebenter maksudnya maksute maksute dadang arema ya masalahnya no dadang lu sing siji cipu dadang, dadang itu tuh tuh Aneh bone kalau sing tahu <laughs> Krise kayak kerambi kaya Pranata itu, terus Lexing like Iki Dadang versi Arema gitu, jadi sing jenenge Dadang itu rotor-rotor ruwet. Roto. <laughs> Sebenarnya sam Dadang api, apa maksudnya api sam? Maksudnya kan posisi kondisi saat ini kan cip panas. Kondisi saat ini kan tensinya masih Berduka Berkabung Masih Kalau Menerima tamu Apalagi rival Kayaknya ya belum tepat Seperti halnya statementnya uh, di Wijaya Sing Nuit Sing apa Sing Ngomentari Ndek Twittere Andi Peci, sing ini Andi Peci kan lek diijini Arema, Aremania, penting gini bonek iki, kade nang Malang, hanya saja, ambik. Andi Wijaya gini, apa fan, fan di Wijaya, kag diolahi karena faktor dimana rival kedua yo masih panas-panas Yo ya, masalah ini mungkin apik tujuannya mungkin apik karena mungkin masalah keamanan mungkin masalah sopong kok popo sopong si tanggung jawab itu lo jadi sebenarnya ini hanya kesalahpahaman mungkin ya dimaklumi permasalahan permasalahan kayak ini sih podo duluri sam podoh duluri ya mungkin ngunwaye ini seputar cuplikan sultan Para netizen, netizen sing murka, ambil dadang ari ya. Isngunai sam. Salam satu jiwa, salam satu nyali wali. Ojo lali di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa di like comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.